Cari sinyal valid pada emas Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di bawah area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1794.0 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1765.80 Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Desember tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212